Ya, halo guys ini uh, mau main Apex lagi ini ya, ya, Apex Mobile Ya, intinya ya ini Ya langsung mulai dah, ya langsung mulai Mulai Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga untuk share video ini ya Oke okay, naik set set Nah Oke okay, the Colosseum is open Colosseum apaan ya nah. Nah. Colosseum apaan sih guys Saya nggak tahu Nah Nice Hati-hati, hati-hati Ada lagi Dapet Mana lagi? Ada gak sih? Gak ada Udah mati dah Wow Nice Hmm um. Nice, nice, sudah mantap. Sisinya apa nih? Biasa guys, sisinya. Sini dulu. ada itu gak apa tuh namanya Sentinel kalau nggak salah ya. Gak ada ya Sentinel di sini gak apa apa sih di zona ini, musuh lagi kayak ya? biasanya sih dari atas oh. level tuh mau, mau mau mau backpack level tuh kamu coming. Oh enggak penyakut penyakut level berapa ya guys ya Hai kenapa ternyata apa C si, sisi Hai pistol itu juga ternyata ada yang macem-macem ya baru tahu saya Apex Smooth out. Nice Romonis Energy Dapet Dapet sesuatu Waduh ada nembak tuh Siapa tuh nah. Ada musuh kah? nah ya, selanjut ada hati-hati, hmm ada ti mati kau, juga asik ada lagi gak sih? sana hati-hati ada lagi teman kita itu kasihan tuh, ntar ada jauh-jauh guys guys jauh guys dari Oke okay. hijau udah oh, mati Aduh Apaan? siapa-siapa Oh ini mungkas Asik Sniper sih sniper cuma senjatanya kagak ada Ada lagi Saya mencari yang namanya sentinel Tapi kagak ada ya ada sentinel Sisi kalau di beberapa tempat ada Cuman di mananya ya apa nih darah kering enggak mungkin bekas tadi kali ya ini juga dibukain ini belum dibuka nih apa sih uh eh sama aja nih prosesnya <laughs> ya guys <laughs> lagi nggak sih musuh jauh buat dari mana ah oh, iya saya dari mana tataram kami. dan dia udah sudah mati duluan Aduh dia sudah mati duluan guys Wah? jadi mana sih mana itu ya jauh hmm. jauh guys ya dia ke atas itu tetap nggak bisa Nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, no. tolong, tolong, tolong. Sabar, sabar. Ya, jatuh lagi. Tartar tar, sabar hmm. Tidak, tidak, tidak, aduh Mana sih Ih, susah banget Mana banner kamu Tartar, tar. matiin dulu nih Tartar, tar. ini Kamu abis ini bannernya dia mana Ya, eh, dia ada hidup lagi Dia ada hidup lagi ya Nah, nice, deh. Mana dia Dimana? Ada yang hilang? Tatar-tar, ada, ada, ada. Saya ada jejaknya. itu dia. Hati-hati, aduh, duh. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, <tasuk> hm. aduh, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, Ya tolong, ya, ya ya. tolong, klihiss, aduh ayo ayo abisin dulu abisin dulu ada lagi ada lagi tuh hati hati hati hati ayo abisin abisin abisin abisin nah. udah ya udah kalau udah oh belum ya nice thank you eh uh. Thank you so much Sebar Habisin ya Tolong Tolong tolong Waduh gak bisa masuk ih hati-hati hati habisin -hati, hati -hati. habisin habisin habisin, hati-hati aduh, eh, perisai ah, ya, ya kalah aduh, ya, squad tereliminasi, ya. Udah ya, udah sampai sini sekian aja udah.